Aku tahu banyak hal yang menarik dari kisah ini. Banyak pagi yang seru untuk diceritakan. Sampai terlalu banyak malam yang tenang untuk dikenal. Dan ternyata kita memang hidup. Dari situ kita punya banyak fase. Aku tahu bagaimana rasanya berbunga-bunga. Rasanya sama seperti pertama kali kita bertemu. Banyak harap yang aku taruh di matamu. Salah satunya harap untuk menetap Dan meminta izin kepada hati untuk memenuhi Walau tidak bisa sempurna Setidaknya akan ada isi Dari aku manusia penuh tawa Walau sebenarnya tahu kita akan berpisah Lalu apa yang kita tunda Mana mungkin langit dan laut akan bersatu Hanya sedang mengulur waktu untuk mengucapkan sampai jumpa yang pada akhirnya Mau atau tidak mau Antara kamu dan aku harus ada salah satu yang pergi Pergi jauh untuk sekedar melupakan Tanpa permisi untuk kembali Selama apapun akan bertahan Ini kita cuma sedang hidup di dunia temporer Dunia yang akan selesai dan kembali mengejar Tuhan kita masing-masing Sadar ya Hati kita tidak bisa jadi satu Mungkin kita hanya berkawan dalam kata bersama tidak untuk memilikimu secara utuh atau bahkan memberimu secara penuh. Kamu itu langit, sedangkan aku hanya laut. Kita memang bersama, tapi tak untuk bersatu. Kamu akan selalu lihat awan-awanku yang selalu meneduhimu, Dan aku akan selalu menyuguhkan ombak-ombak cantik setiap hari kepadamu. Sebercanda itu semesta menciptakan kita ya. Kita itu indah jika hanya bersama. Tapi akan runtuh jika bersatu Jaga dirimu baik-baik ya langit Memang lebih baik lautmu tetap terik Agar sore nanti Aku bisa menyuguhkan sunset terbaik Untuk teman terdekatku Teman selamanya Sampai kita pisah Dan bertemu di kehidupan yang baru Salam untuk Tuhanmu Bilang padanya Ciptaanmu ini lucu Aku sayang dia dari dulu kalau memang untuk bersatu kita tidak, tolong iakan kita untuk bersama. Dan kepada hati, tolong jangan egois untuk minta lebih. Karena waktu dan ruang saja sudah cukup keperluan ego. Untuk sekedar bertemu dan mengusap rambutnya sambil berkata, sayangnya kita bukan takdir yang Tuhan rencanakan. Kita hanya dua anak manusia yang sedang mencoba melawan restu hanya untuk temu. Senang bisa mengenalmu dengan baik Sebelum pergimu yang selamanya nanti Izin jadi salah satu manusia yang bisa buat hidupmu bahagia